ini teman-teman, kelebihan cangkok susu di mana kita panen ada buahnya, buahnya tidak rontok ya teman-teman ya ini. Nah, kali ini kita mau buat cangkok susu dengan irisan yang panjang. Kurang lebih 20 cm ini. Nah, kalau standarnya kan ini. Paling 10 cm kurang ya. Ini. Oke, lanjut ke video berikutnya. Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman Kali ini kita mau menunjukkan cangkok susu dengan sayatan yang berbeda ya Jadi nanti insya Allah kita mau melakukan penyayatan dengan cara yang panjang Jadi tujuan penyayatan yang panjang itu biar nempelnya itu banyak ya teman-teman Kalau ini kan standar masih ini Ini standar ini sudah keluar akar nih teman-teman ya Nah, ini juga sudah keliling keluar akar semua. Ini, ini usia malahan karena ini panas, ini belum ada satu bulan sudah keluar akar, tapi masih muda-muda semua. Ini saya tanya sedang ya, jadi kalau yang kita praktekkan sekarang, <tuh> yaitu saya tanya uh, lebih panjang. Oke mas, pegangin kamera mas, saya tak praktek sendiri mas. Ya ini kita kerat dulu jadi nanti insya Allah kesini ya kurang lebih hampir 20 cm ya ini teman-teman kita mau kerat sini nah ini kenapa kita kerat di sini tidak di sini karena biar tumbuh di sini teman-teman nah, biasanya setelah dikerat dia akan tumbuh di sini Nah untuk pengeratan ini uh, tidak ada standarnya ya bebas ya yang penting kita motong perjalanan nutrisi aja jadi <tuh> mau 3 cm mau 5 cm itu bebas nah ini Alhamdulillah ini tanamannya sehat jadi dikerok itu gampang dikupas kulitnya nah, ini kalau yang sulit kulitnya agak nempel ya nempel di apa uh, di kayunya nah itu mendingan teman-teman mundur aja jangan dicangkok dulu tapi dipupuk dulu baru dicangkok biar hasilnya itu maksimal jadi eh nyangkok juga butuh e, tanaman yang e, bagus yang sehat nah mungkin kenapa kalau di musim kemarau itu dia lebih apa lebih cepat panennya karena kan e, fotosintesanya ini berjalan dengan sempurna atau normal ya sehingga menghasilkan akar yang bagus beda sama di musim hujan juga kalau di musim hujan itu kelembapan ya nah ini kita kerok pakai yang bawah ini ya teman-teman ya biar ndak ndak tumpul ininya pisaunya oke ini mas sampai sini agak mundur jadi biar kelihatan semua Bismillahirrahmanirrahim ini teman-teman. Jadi ngeroknya sampai sini mas, nanti tak buatan sini, nggak usah maju mas. Sarung. <guluh> ini. Nah, jadi sampai kayunya ya teman-teman ya. Nah ini. Kita buat lagi satu. Ini. Biar imbang oh, untuk untuk lukanya. Jadi nanti kakinya itu imbang, akar bantunya itu imbang. Jadi sampai kayu ya Tujuan sampai kayu itu Biar untuk nempel si akar bantu ini rata <tuh> Ini kita gunakan akar bantu Yang sudah dibersihkan sih. Ini Dari warnanya Dari hitam-hitamnya itu harus bersih Oke mas Ini mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Ini e, Tali PE nya mas Kita ikat dulu tali PE nya untuk biar nanti untuk nempel kameranya di sini aja Mas nggak usah bolak-balik nanti ndak tak gaji lo <laughs> Ini bercanda Mas kita lagi syuting sama channel grafting sama anu teman temen Nah ini Nah ini nih Mas Ya bismillahirrahmanirrahim Nih, ya. nah seperti ini jadi satu sayatan ya ini nah ini malah terlalu panjang untuk batang bawahnya kita bisa lancipkan nah seperti ini untuk mengurangi ukurannya jadi pas ini Ya, diharapkan oh, untuk panjang seperti ini nempelnya kan lebih banyak teman-teman. Mungkin ini <coughs> berapa ya? Sekitar 20 sentimeter ya. Ini kita tempel lagi. Ini ada ndak? Lebih pendek. Oh ini. Ini kemungkinan lebih pendek tapi ya apa-apa. Kita uh, saat di sini ya. Ini ya. <coughs> caranya teman-teman ya. nih Nah ini. Agak dimiringkan, kayak berat duh Ntar, ntar nih, Mas. Satu lagi, Mas. Ini enggak, <tuh> itu enggak baik. Ini ya, kayak berat apa namanya? Eh, keripik ya? Nah, seperti ini, lurus halus ini. Jadi enggak usah takut asal pisau tajam ini kita ndak usah nekennya ndak usah terlalu jadi santai aja. Nah, ini malah terlalu anu ini. Terlalu panjang nih, teman-teman. Nah, ini kita bisa ratakan eh, apa pendekkan lagi. Nah, ini. Uh, seperti ini. Entar, Mas. nah seperti ini ya bisa dicungkil dengan pisau atau langsung tergantung keahlian ini nah, jadi ini kita agak perlambat ya teman-teman ya mungkin teman-teman takut karena larinya ke dada ya tetapi kalau pisau tajam ini kita cuman sedikit apa eh, teken jadi yang yang jalan itu Tangannya bukan pisaunya, jadi tangannya jalan seperti ini. Nah, pisaunya diam teman-teman. Nah, semisal kalau mau diputus di sini, ini tarik sini. Nah, nah kemudian kita tinggal ratakan aja untuk melancipkan, potong sininya. Ya, masih terlalu panjang ya. Nih. Nah, seperti ini. Kita pasang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman uh, ini panjang seperti ini uh, apa irisan kurang rata sebenarnya enggak apa-apa karena kita kan mampu memaksa seperti ini teman-teman. Nah. Ini dipaksa. Nah, semisal enggak apa irisannya kok enggak begitu lurus, bisa dipaksa pakai ini harus teliti kita lihat satu-satu yang kurang ditekan gitu Nah seperti ini teman-teman kita paskan ke tengah dulu ini pas tengah ya yang ini belum dikit Oke lalu kita putar ke bawah ini nah seperti ini nah nah ini yang sering teman-teman e, bingung ya di sini teman-teman nanti kita mau ulang nah ini masih renggang kan? nah untuk untuk biar enggak renggang ini ada caranya teman-teman karena kan nanti ini uh, irisannya terlalu panjang kayak gini sedangkan ini kayak gini nah ini ada trik khusus teman-teman uh, kayak eh baru baru kali ini saya buka di sini ya karena kasusnya uh, jarang terjadi ya nah, ini kita siapkan apa plastik yang agak kuat nih kita jungkit seperti ini nah seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi, <tuh> ini. Nah, baru ditempelin baru plastik. Nah ini. Jadi, eh, ini sambil ditekan plastik gini. Nah, agak repot. Kalau ada temen, enaknya temen yang eh, apa namanya ngangkat ini, iya kan? Nah, coba mas. Nah, angkat seperti ini. Kita neken pakai tangan seperti ini. Kemudian kita tarik plastik Oke mas lepas nah gini, jadi uh, dia nempelnya bagus oke seperti ini uh, cara ini seperti biasa kita pos dulu aja biar enggak terlalu panjang uh, videonya ya ini teman-teman ya uh, kita sudah uh, dalam sesi pembungkusan mau pembungkusan kokopit ya ini ini sudah benar-benar rapat ya tadi kan agak menggang ya ini bisa dibaksa dengan cara ini ditarik ini ditekan nah akhirnya dia nempel baru diikat jadi terus sampai bawah gitu nah ini ah, memang agak panjang ya teman-teman ya Nah ah, kita mau nerangkan kokopit dulu mas biar agak panjang sedikit tapi yang penting ah, paham tadi meng sesi-sesi yang sudah biasa kita potong ya ini kokopit adalah olahan kulit kelapa yang sudah digiling ya teman-teman ya banyak teman-teman yang kurang paham kokopit apa itu kokopit <tuh> kalau buat sendiri bisa, enggak mas bisa cuman lama, mending beli semisal sekarung besar itu 50 kilo itu harganya rp 50000 <tuh> kalau buat sendiri segitu satu hari enggak bisa nah mending beli kan nah posisi kokopit ini harus dipegang seperti ini dingin tetapi tangan kita enggak basah jadi lembab ya karena kalau terlalu basah kokopit ini kan mengikat air kayak akar itu direndam jadi malah busuk oke mas langsung mas nah ini kita menggunakan bungkusnya pe05 kalau ikatnya kan pe02 05 dirangkap ya seperti ini ya jangan terlalu tipis ya teman-teman ya karena kan ini nanti kurang lebih satu bulan setengah sampai dua bulan kena sinar matahari full satu biar awet. Nomor dua, kalau kita rangkap pakai PE05 ini hama semut musuhnya selain air hujan. Nah itu ya. Selain apa kokopit basah itu semutnya teman-teman. Kalau pakai plastik biasa itu mudah ditembus karena plastik biasa itu kena sinar matahari dia akan agak mengeras. Jadi mudah dilubangi oleh semut. Kalau PE ini kan lentur jadi dia seperti kayak apa ya e, untuk greenhouse itu ya cuman ukurannya lebih tipis e, dia tinggi UV sehingga dia bagus agak tahan di sinar matahari nah ini <tuh> untuk biar rapi ini teman-teman bisa menggunakan lidi ya kalau besi tidak bisa teman-teman nanti bisa mulur sobek gitu Nah untuk ini tidak dikasih lubang jadi ini agak komplit nih penerangannya ya tidak dikasih lubang. Nah, nah ini kan lubang mas nanti. Nanti kan kita geser teman-teman. Jadi lubang yang dalam kena yang rapat luar. Yang luar kena rapat yang dalam gitu. Begitu lepaskan kita geser teman-teman. <tuh> Oke. Jadi tangkok susu ini eh, paling bagus dipraktekan di musim kemarau. Biasanya kalau Indonesia itu Di tempat saya itu uh, Mulai bulan Mei Itu sudah agak jarang hujan Puncaknya yaitu di Juli Sampai nanti November Nah itu paling bagus Nah ini Untuk hasil ini Tujuannya apa gitu banyak Teman-teman uh, mungkin subscriber baru saya Yang tidak tahu apa itu congkok susu Tujuannya pokok dikasih akar dan lain sebagainya Tujuannya Yaitu kita buat bibit langsung besar Teman-teman seperti ini nah ini langsung besar dengan eh, kondisi akar yang mumpuni jadi bedanya sama cangkok biasa apa kalau cangkok biasa kita hanya mengandalkan akar serabut yang timbul dari keratan itu sehingga begitu turun cangkok atau panen cangkok itu kita harus membuang sebagian besar rantingnya daunnya setelah itu pemulihannya agak lama ya seperti itu kelemahan eh, cangkok biasa kalau cangkok susu ini karena dia akarnya ini akar dari biji ya yang masih pertumbuhannya bagus Nah, itu cepat sekali nah, kita contohkan ini kurang dari satu bulan yang tadi kita shot ya ini nah ini sudah pada keluar akar-akar baru ya ini sudah hampir rata Nah, ini satu bulan setengah, biasanya kalau seperti ini prediksi uh, kita panen. Nah, kalau ini himpit akar, teman-teman yang kita pakai akar dua, nah, kapan bisa dipanen? Itu dipanen kalau sudah akar banyak, akarnya sudah tua, dan daunnya tua. Jadi nanti benar-benar uh, apa namanya, teman-teman uh, nanti bisa merasakan sendiri perbedaannya sangat jauh dengan cangkok biasa. Dari, nah ini kan geser, teman-teman. Ini kan geser, nah ini, nah geser kan jadi rapet, teman-teman. Nah, oke okay, Mas, dilanjutkan. Nah, contoh cangkok susu ini, teman-teman, ya. Nah, ini kebetulan, ini jenisnya juga cukanan di dimana ini kita motongnya itu sudah ada buahnya. Teman-teman nah, bisa lihat video saya sebelumnya, pada saat motong ada buahnya, jadi. Eh, Nah, ini membuktikan akar apa? Akar bantu ini sangat Bagus atau sangat efektif Untuk pemulihan Buktinya oh, ini tidak ndak rontok teman-teman Kalau cangkok biasa yang sudah-sudah 100% rontok Bahkan tidak bisa tidak dikurangi Ini sama sekali tidak dikurangi Buah juga masih utuh Ini nah. Ini juga bagus Nah, Selain itu kelebihannya Cangkok susu ini bentuknya teman-teman. Nah kita bisa memilih bentuk sesuka hati kita. mau model pendek rimbun, mau agak tinggi rimbun, itu bisa. Karena kan yang dicangkok itu ranting teman-teman. Ranting seperti ini indukan yang sudah produktif ya. Jadi <tuh> keunggulannya banyak sekali teman-teman. mungkin bagi teman-teman pertama lihat cangkok susu ini yang pertama ya yang belum pernah menyaksikan video saya itu agak kaget hasilnya mana kalau hasilnya sih banyak di video saya yang sudah saya upload ya Nih. Nah ini setelah kokopit ini dipadatkan sepadat mungkin ya kita ikat dua-dua di posisi ini dan posisi ini sehingga nanti eh, apa yang nempel akar itu bagus nggak kendor, nah itu. Oke, okay. <tuh> teman-teman, uh, saya rasa cukup uh, apa namanya banyak yang sudah saya ulas ya. Insyaallah ini, uh, ah, ini sebentar, banyak teman-teman yang tanya, Mas, dikasih obat enggak? nih Kita ndak kasih obat, ndak kasih pupuk, kita hanya pakai kokopit murni, teman-teman. Uh, jadi, ada bilang kasih pupuk enggak? Ini kita jawab semua di sini. Enggak, kasih pupuk kita hanya pakai menggunakan kokopit murni yang sudah difermentasi. Ada video saya, mungkin nanti tak kasih ke linknya uh, di deskripsi atau di komen yang saya sematkan uh, tentang cara apa namanya uh, menetralkan kokopit. Ya, oke. Okay? Uh, untuk panennya dan perlakuannya ada di video saya. Ini kita cuman apa tips apa cara teknik uh, susu panjang sama penjelasan agak komplit yang menjawab pertanyaan kemarin teman-teman ya. Uh, saya sudah ngupload untuk akun Mutakin Muhammad itu hampir 800 video. Eh untuk grafting 3 800 video. Jadi teman-teman bisa dicari di sana banyak tentang cangkok susu dan lain sebagainya. Oke okay, terima kasih semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh